Halo teman-teman, ketemu lagi di Donald Manoh Let's Talk kali ini Seperti biasa, Donald Manoh Let's Talk itu yang namanya si Donald mau ngajak orang ngomong gitu Ngajak orang berbicara, berbicara mengenai apa Nah, apa aja suka-suka hausnya dong? Iya, <laughs> iya, nah, di Sebelah saya udah ada Mas Imam. Im eh, Iman, Iman, Mas Iman Sofian. Iya, yeah. selamat datang, Mas. Iya, yeah, selamat datang. Makasih nah. udah diundang. Terima <laughs> kasih udah mau datang ke sini. Iya, dari Kelungkung tadi, dari Kelungkung ke sini. Nah, posisi saya ada di Inbis nih inkubasi bisnis tempat yang memang para... apa ya, sebenarnya para teman-teman startup UKM itu bisa menjadikan tempat ini untuk berkumpul. Nah, saya tuh mau bicara kita nyantai aja ya, karena Nantai, ini iya. karena ini bukannya interview TV gitu, ya, <laughs> ini bukan apa, tapi pengen ngobrol. Kebetulan ada kamera yang nontonin kita, mas. Iya, iya, iya. Mau ngobrol soal digital marketing nih. Digital marketing. Eh, mungkin udah <laughs> sampai beberapa orang ada yang tertarik, ada yang mau belajar, ada juga yang udah enak nih ngomongin <laughs> digital marketing. Nah, khususnya digital marketing yang kita mau ngobrol-ngobrol ini -ngobrol sama Mas Iman ini Ada digital marketing buat teman-teman yang memang baru mau mulai usaha Dan mungkin seumur hidupnya itu jarang bersentuhan langsung nih iya, dengan digital ianya. marketing Sebelum itu boleh kenalan dikit loh Mas Oke, okay. nah. uh, perkenalkan nama saya Iman Sopian uh, Saya asli dari Bogor Oh dari Bogor, ya. gitu Tapi di Bali udah sekitar tiga tahun hmm. dan sekarang sedang menetap di Klumpung hmm. dan ya kebetulan di sana ada e, dipercaya untuk misi pelatihan sosial media marketing ya sebetulnya kayak Instagram okay. marketing hmm. Instagram sama Facebook lah hmm. dan dan itu asli bener-bener e, UMKM yang pemula hmm. dan itu ibu-ibu semua kebanyakan okay. nah, ini, ini luar biasa banget sih kalau misalkan ngomongin ibu-ibu kan dan the power of emak-emak berarti the gitu ya The power of emak-emak mm -hmm. yang memang sama dunia digital uh, lucu sekali, maksudnya uh, dia jangankan istilahnya Instagram gitu kan, uh -huh. Facebook aja kadang-kadang kan mereka tuh paling bikin status dan uh, posting foto seadanya gitu kan. Uh -huh. uh, apa sih kayak banyak mereka yang mindsetnya tuh, oh saya gaptek mas nggak bisa. Gitu uh, kan. Itu dia tuh gaptek <laughs> alasan gitu ya. <laughs> gaptek dan itu uh -huh. Kadang ada yang memang benar-benar, eh, uh, mereka itu benar-benar apa ya? Awam sekali gitu, sama sekali nggak ngerti. Hmm. Jangankan istilahnya ngomongin digital marketing, itu kan kata digital marketing <tuk> udah wow banget nih, kayaknya memang. heavy gitu ya. Iya. Ngomongin Instagram aja, Instagram ini gimana cara nge -post story? Post story aja nggak hmm. bisa gitu kan, hmm. sampai... nah, tapi saya disitu berusaha gimana caranya. Saya yang memang sebenarnya punya basic desain hmm. grafis gitu hmm. kan? Ngajarin mereka untuk e, membuat desain konten untuk posting produk-produk mereka di Instagram, di Facebook Dan itu ngajarin desain ke orang awam itu wah, luar biasa gitu kan Ini <laughs> saya harus gimana hmm. Tapi akhirnya saya menemukan cara yang memang e, saya anggap ini bagus gitu kan Dan ini cocok sekali, ini cara yang sangat sederhana sekali gitu dengan okay. hanya menggunakan handphone, yeah. dengan aplikasi yang ada sekarang banyak aplikasi-aplikasi desain di handphone hmm, kayak Canva, salah satunya ya. Canva, hmm. dan ini benar-benar membantu saya banget jadi kita cuma pakai handphone dengan istilahnya beberapa bantuan tools hmm. dan itu bisa bikin desain yang bagus dan kelihatan profesional, profesional. padahal yang, di, yang bikinnya adalah orang awam banget di desain gitu. Tadi kan dibilang ya, lokasinya di Klungkung ya. Di Klungkung. Nah, mungkin teman-teman sendiri ada yang nggak tahu malah ya tuh Klungkung di mana gitu. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya uh, social media marketing atau digital marketing tuh sudah sampai memang begitu meluas ya, menyebar sampai ke daerah-daerah yang mungkin teman-teman yang di luar Bali malah mungkin belum pernah dengar gitu. Ya. <laughs> nah saya mengendang Mas ya, Iwan tadi tertarik nih sama ceritanya. Jadi kalau biasanya kita gitu ya, saya lah misalnya ngomongin digital marketing ke orang-orang yang udah kerja, UKM hmm. nya tuh dia ya, minimal kota besar, kemudian dia memang udah nggak asing, kan digital marketing sama marketingnya udah nggak asing gitu ya, nah itu bahasanya kan jadi beda ya, Betul. kayak tadi ngajarin desain gitu ya, <laughs> nah ini saya tertariknya gini nih, kenapa saya undang Mas Sima saya percaya bahwa memang nggak semua orang ternyata juga ada di level yang memang siap menerima digital marketing secara apa ya, teori dasar gitu betul gitu. perlu di, apa ya, disampaikan, diterjemahkan dalam bahasa dengan gaya yang jauh lebih simple gitu, nah mereka kan Mas Sima menemukan oh cara nih, dari mulai ngajarin desain nah sebelum sampai menemukan caranya, sebenarnya gimana sih sampai Mas Iman itu, Mas Iman pas ketemu ibu-ibu tadi ya kasih pelatihan, itu kalau saya menanya kesan pertama pas ketemu gimana sih, gregetan, apa gimana gitu <laughs> Yang saya rasain nih, apa ya, uh, sebenarnya pusing ya <laughs> pusing ya. <laughs> Berat banget saya kayak punya beban sebetulnya kalau hmm. misalkan uh, mungkin di pelatihan kayak hmm. di Kota Besar, mungkin kayak di Denpasar lah hmm. contohnya Waktu itu sebelum pandemi saya pernah ngadain pelatihan Instagram Marketing, hmm. beberapa kali, ya maksudnya di kota mereka ngerti lah digital, hmm. uh, udah biasa pegang handphone, punya akun Instagram, Facebook dan lain sebagainya, dan itu sudah uh, familiar gitu kan cara menggunakannya, hmm. nah, tapi dengan uh, saya pindah ke Kelungkung hmm. gitu kan, yang memang itu dari desa-desa semua, hmm. Desa-desa yang kemarin tuh saya saya nanya-nanya ke ibu-ibunya saya ngobrol-ngobrol ternyata ada yang jauh banget hmm. uh, sampai ada yang ke, dari Karangasem juga ada yang datang gitu. okay. Terus terus ya, dari perbatasan Bangli juga hmm. datang Dan itu mereka nggak hmm. paham dan ada yang datang ke situ saya nggak punya kuota mas <laughs> <laughs> Dan itu lucu banget uh, apa ya perasaan tuh campur aduk lah hmm. kayak misalkan aduh kasihan juga gitu kan yeah. terus kadang Oh, aduh, ini ribet banget pusing, ngajarinnya gimana hmm. Tapi akhirnya ya, mau nggak mau ya supaya gimana caranya ilmu uh, yang saya punya Walaupun hanya sedikit, bisa saya sampaikan dan bisa mereka praktekkan hmm. Sampai bisa menghasilkan, gitu kan hmm. Akhirnya saya bikin sebuah cara yang memang sederhana kayak tadi gitu. hmm. Begitu rasanya Nah, mungkin kalau kita biasanya, eh saya pakar sosial media gitu ya, <laughs> saya pakar itu kalau memang kita, istilahnya, beraktivitasnya di kota besar atau di daerah-daerah daerah yang udah lumayan rame hmm. itu kita bisa bilang, oh, gue expertise, cuman ini yang donald Memeret stoka ini mau ngomong, eh jangan segitu deh itu jangan sombong dulu kenapa? lo udah pernah masuk belum? Uh, kayak masih Jimen gini, ya kan ketemu ibu-ibu kayak gitu Bro, ini enggak kalau nih kalau koreksi eh kalau salah dikoreksi ya. <gadu> iya <-seksion> iya teori-teori mengenai traction, mengenai impression. Meng... Itu bisa tiba-tiba nggak kepake. <gadu> oh, iya. Kan bisa. mereka juga dengerin, "Apa sih?" gitu ya. Kayak tadi kuota aja ngapain gitu <gadu> <gadu> aja. Nah, terus uh, akhirnya masih mana kan awalnya oh, juga kasihan, Ii. terus juga bingung. Nah, langkah-langkahnya apa sih akhirnya supaya bisa hmm. langkah hmm. buat membuat simpelnya itu gimana sih Uh, saya nanya hmm. ke beberapa audiens saya, follower saya di Instagram, hmm. kan? uh, langsung ngobrol, DM, hmm. dan waktu itu juga sebelumnya sebelum pelatihan yang ini saya uh, bikin pelatihan online. Hmm. Pelatihan online itu uh, pakai grup WA. Oh, grup WA. Ya pakai grup WA. Dan itu kebetulan kebanyakan ibu-ibu juga. Sorry, itu grup WA-nya pakai video atau pakai teks? pakai teks video Tidak dan pakai voice note voice note saya campur saya pernah sekali itu dapat undangan kayak gitu <laughs> jujur loh itu tuh PR banget loh PR <laughs> kalau kita bisa pakai powerpoint biasa pakai projector hmm. cuma biasa ya yeah, yeah. whatsapp grup gitu ya <laughs> oke <Okay>. jadi <laughs> itu seru banget uh, dan akhirnya saya ngobrol-ngobrol secara langsung uh, ketika mereka WA pribadi hmm. saya yeah. ini ya Uh, saya ajarin bahkan ada beberapa yang memang langsung diajarin secara privat pakai Zoom gitu kan gimana yeah. caranya bikin desain ini itu segala macam terakhirnya saya nanya-nanya gimana sih supaya paham gitu kan mereka hmm. paham apa yang harus saya lakukan yeah. saya nanya-nanya langsung okay. nah ternyata Mas Siman ini jangan terlalu ribet maksudnya Uh, tolong bahasanya gitu kan jangan terlalu tinggi <laughs> <Yeah>. <laughs> Kayak yang tadi hmm. dibilang Pak Donald kayak impression apa segala macam hmm. Akhirnya ya saya sederhanakan karena mereka memang uh, masih awam banget hmm. Dan itu kayak misalkan desain kanva gitu kan Waktu hmm. itu saya bikin ada tools-tools yang memang apa ya Dibikin itu kayak susah gitu kan hmm. Jangankan nih, istilahnya bahasa-bahasa yang rumit itu kayak ngetik aja mereka takut loh, asli. Ya, paham asli itu saya lihat mukanya gitu kan, hmm. masih menjadi gimana, kayak gemeteran gimana gitu kan, mau hmm, takut klik takut, aja, salah takut, gitu ya. takut salah. Saya bilang gini, bu kalau misalkan yang namanya digital hmm. itu jangan takut salah. Hmm. Kalau misalkan salah bisa diandok bisa dibalikin hmm. lagi, hmm. mau di komputer mau di handphone gitu kan ada yang kehapus ada yang salah itu bisa balik lagi gitu. Hmm. Akhirnya mereka paham akhirnya ya mereka jadi terbiasa dan isinya menghilangkan ketakutannya dulu Ketakutan. kan. Ya. Nah, terus Betul. akhirnya setelah Mas Imam masuk mempelajari tadi Mas Iman bilang akhirnya dari mereka sudah merasakan hasilnya ya dari ya. sosial media marketing itu. Itu karena mereka mau belajar. Betul. Nah, mungkin kalau yang di daerah yang lebih ke kota-kotaan itu, kadang-kadang hmm. begitu ikut seminar sosial media marketing dikasih 1,2,3 aja, pasti disuruh ngikutin. Aduh <laughs> males, aduh bingung, aduh please deh ya ini, don't know hmm. stock nih. Saya mau ngomong nih. Hmm. Masa kalah? Iya <laughs> gitu ya. Saya bukan mau membanding dan cuman mereka saja yang dalam tadi bilangnya datangnya dari jauh, Betul. untuk belajar, nggak punya kuota, mereka pun mau belajar. Betul. Masa teman-teman yang privilegenya lebih banyak, nggak mau belajar gitu ya? Betul. Nah mungkin terakhir dari Mas Iman nih, kira-kira untuk mas Iman sendiri, kenapa sih mau melakukan itu gitu loh kan kalau ngomong biasanya, oh, saya kan pengennya jadi apa ya, pembicara di, <laughs> ya yang keren-keren yang, yang, yang lah dalam tanda kutip ini malah ke daerah tadinya di Denpasar malah terus istilahnya semakin menjauh dari uh, pusat, itu gimana? Uh, saya sebetulnya tadinya juga berpikir saya mau nyari uang sebetulnya di awal gitu oh, okay. kan di awal saya berpikir saya mau nyari uang dengan apa yang dengan ilmu yang saya punya gitu hmm. kan karena memang saya udah praktek beberapa tahun yang lalu gitu kan terus saya bisa menghasilkan untuk diri saya sendiri produk saya sendiri gitu kan jualan nah apa yang saya lakukan saya ingin share gitu yeah. tapi ya ada ada keinginan saya nyari uang di situ hmm. nah akhirnya saya ketemu sama orang yang luar biasa gitu hmm. kan ada yang namanya Bu Rosilawati hmm. Yang dari Kelungkung itu, iya. saya dikenalin sama komunitas ibu-ibu itu dari Bu Rosilawati. Bu Rosilawati ini uh, ketua perwira, perwira. Ada namanya perwira, hmm. Perkumpulan Perempuan Wira Usaha Indonesia oh, okay. Dan itu pusatnya uh, ketua, pusatnya itu Ibu Elsa Syarif Ibu Elsa Syarif ya. pengacara yeah. okay. Dan akhirnya, uh, saya ketemu juga sama komunitas ibu-ibu perwira hmm. Terus, uh, saya ngelihat Ibu Rosi ini memang dari awal visinya sama dengan saya, tapi hmm. beliau ini lebih lebih apa yang lebih ikhlas gitu. Hmm. Maksudnya ketika misalkan ngadain pelatihan uh, gratis, hmm. dan saya ditantang, nasiman hmm. pelatihannya gratis ya. Saya tadinya awalnya <gih> wah ilmunya gue udah pelajarin kan ada harganya ilmunya <gih> <buungnya>, gitu ya. <Yeah. gih> awalnya saya pasti berpikir seperti itu, tapi pas saya lakukan ternyata ada kepuasan batin. Hmm. Ketika, ketika saya membantu mereka terus mereka bisa dan akhirnya uh, dari situ saya semakin apa ya kayak ketagihan aja pengen lagi gitu pengen lagi ngerasain hal seperti itu jadi kayak uh, mungkin rasa empati saya jadi lebih apa ya jadi, jadi lebih peka, lebih peka. apa dan, sih yang didapatkan dari dari ibu-ibu uh, ini yang membuat Mas Iman jadi ya merasak itu, itu. apakah hmm. mereka mengucapkan terima kasih atau apa? Nah banyak banget yang mengucapkan terima kasih, apalagi kayak misalkan di Instagram kan saya juga Instagram saya akun Instagramnya memang khusus buat Instagram Marketing Tips ya postingan-postingan okay. hmm. kayak microblog video hmm. single post. Nanti saya posting. taruh di bawah sini nih. Ya okay. nanti bisa dicek di situ banyak banget ilmu-ilmu daging gitu kan yang hmm. yang saya kasih tentang Instagram Marketing Tips dan baik lagi ke yang tadi. Jadi kenapa saya bisa seperti itu karena memang e, dari yang apa yang saya rasain itu mereka bilang makasih, terus ada yang DM ada yang WA bahkan kemarin ada yang mereka post di Facebook hmm. itu kan produknya tas ya yeah. kayak tas bikin tas gitu ngejahit, dan itu ada kain endek dari Bali asli hmm. tenun gitu kan pas di post di Instagram eh, di Facebook hmm. itu langsung ada yang nanya berapa harganya hmm. karena yeah. mungkin e, desainnya beda gitu. Beda mereka langsung melihat postingannya dan mungkin lebih bagus dari yang uh, lain, biasa lain. mereka posting. Hmm. Oh. Nah, dari situ pas saya lihat ternyata memang langsung ada hasilnya gitu. Dan ini bikin saya waduh uh, keren juga ya gitu kan. Dan waktu itu juga saya pernah ketemu seseorang yang menginspirasi gitu kan, masih hmm. tahu ke saya. Kalau kamu membantu UMKM, hmm. itu bukan satu orang yang kamu bantu, Oke. karena apa UMKM, misalkan dia satu orang, hmm. tapi dia punya keluarga, oh, okay, menghidupi berapa kepala? Oh, okay. hmm. itu satu orang bosnya misalnya. Hmm. mereka punya karyawan, karyawannya ada berapa? karyawannya punya keluarga juga. karyawannya gitu, ya? punya keluarga juga, hmm. berapa orang yang kamu bantu? Hmm. bayangkan kalau misalkan kamu bantu satu UMKM berkembang dan uh, mereka bisa menghidupi banyak orang. Hmm. Ya mungkin kamu nggak akan ngerasain uang di awal di yeah. kalau nyari uang. Hmm. Tapi suatu saat kamu akan merasakan balasannya. Ini dia nih. Jadi <laughs> keluar dari mulut bukan mulutnya seorang Donald tapi juga keluar dari mulutnya seorang Mas Iman. Ini yang saya bilang. Yuk teman-teman yang nonton baik yang mau belajar mengenai sosial media, digital marketing ataupun teman-teman yang merasa punya kemampuan. Saya rasa harus pertama mungkin langsung kontak Mas Siman, nah, akan nanti saya taruh Instagramnya di sini support. Mungkin ada teman-teman yang di daerah Kelungkung atau ada teman-teman yang di daerah-daerah lain yang memang jauh da dari uh, kota provinsi atau kota kabupaten yang malah gitu ya karena apa? Yang tadi saya senang banget sih masa saya ya bener juga kita mungkin bantu satu UKM tapi berapa banyak kepala yang terbantu? Cuman gara-gara kita mungkin gara-gara tadi simpel ngajarin bikin postingan pakai Canva lebih menarik usahanya naik. Nah ini yang saya bilang kalau yang banyak kayak begini termasuk saya juga pengen juga lebih seperti ini gitu minimal sih bisa menghubungan teman-teman ini. Saya rasa sih kita boleh jadi pahlawan-pahlawan kecil ya yang mungkin nggak kedengeran orang lihat oh sosial media pakar sosial media berduh Ya kan, ya. yang mereka di levelnya mereka. Tapi kita punya sebuah level yang saya bilang ini justru paling besar, gitu ya. ya. UKM di dasar piramida kalau orang bilang. Kalau mereka nggak ada yang perhatiin, nah gimana? Sedangkan kalau kita lihat gaya handphone yang kita pakai nih aja, ini handphone mungkin lahir dari ide di garasi seorang, Betul. ya kan? Nah kita nggak pernah tahu di UMKM yang Mas Iman bina sekarang bisa menciptakan, menjadikan apa kelak kita. Gitu. Jadi mudah-mudahan itu yang buat saya, saya mau, mau, mau. Uh, ayo teman-teman itu ya sama-sama Dan sekali lagi Mas Iman, terima kasih, nih udah ya, jauh- sama-sama, saya juga, makasih udah bisa berada di Donalmano Mano, Let's Talk, gitu hmm. Nanti saya promosiin deh Gitu, <gitu promosiin Mas Iman sendiri sama-sama <gitu> Dan mudah-mudahan nanti saya bisa main-main ke kelengkung, kita atur, atur waktunya Boleh, boleh ya Oke, okay, ini dulu buat kali ini, terima kasih, oh ya, seperti biasa di subscribe biar semakin semangat sayanya kemudian di like supaya kaminya seneng dan disebarin ini in, in, di twitter di facebook di whatsapp keluarga whatsapp kampus whatsapp teman <laughs> dan sebagainya biar semakin banyak yang termotivasi oleh acara ini sekali lagi terima kasih mas iman ya, semuanya, ya semuanya. sampai ketemu di dolama no Talk berikutnya thank you bye bye